Hai hai hai Taukah kalian sob Jika FIFA secara resmi telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala dunia U20 2023 Informasi ini diumumkan pada tanggal 30 Maret melalui situs resmi mereka Pengumuman ini disampaikan setelah pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Kiani Infantino di Doha, Qatar Namun sayangnya FIFA tidak memberikan alasan jelas terkait pembatalan tersebut dalam pengumuman resminya. Tapi dari situasi yang sedang terjadi saat ini, penolakan terhadap keikutsertaan dan kehadiran timnas Israel ke Indonesia diduga sebagai salah satu penyebabnya. Ya, pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 tentu telah melewati berbagai macam rintangan. Namun, bagaimana kronologi pembatalan status tuan rumah turnamen itu? Pada Juli 2019 lalu, Menpora Imam Nahrawi mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk diteruskan kepada FIFA terkait kesiapan dan pengajuan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2021. Ya, pada akhir Oktober 2019, FIFA mengadakan rapat di Shanghai, China untuk menunjuk Tuan Rumah Baru Piala Dunia U20. Dan akhirnya, Indonesia pun terpilih setelah mengalahkan Peru dan Brasil yang juga mengajukan diri. Kemudian Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola junior tersebut. Dasab, pada Januari 2020, FIFA kemudian menetapkan 6 stadion, yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20. Keenam stadion tersebut adalah Stadion GBK, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali. Guna mendukung pelaksanaannya, Presiden Jokowi mengesahkan Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U20, World Cup tahun 2021 yaitu pada 15 September. Di saat yang sama diterbitkan juga Inpres nomor 8 tahun 2020 tentang dukungan penyelenggaraan FIFA U20 World Cup tahun 2021. Dalam Inpres tersebut disinggung juga mengenai persetujuan gubernur yang di wilayahnya akan menjadi venue Piala Dunia U20. Namun sayangnya, pada Desember 2020, pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. FIFA pun memutuskan untuk membatalkan Piala Dunia U20 2021. Meski begitu, Indonesia tetap ditunjuk sebagai tuan rumah untuk tahun 2023. Dua tahun pun berlalu, dan pada Juni 2022, Timnas Israel U20 dipastikan akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia U20 setelah berhasil masuk ke babak semifinal Piala Eropa U20. Lantas, pada Oktober 2022, terjadilah sebuah tragedi kanjuruan yang menewaskan 135 orang supporter setelah Laga Arema versus Persibaya Surabaya di Malang. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Tahukah kalian sob, jika ada sebuah kejadian selain tragedi Kanjuruhan di Malang, yaitu pada awal Oktober 2022 Yang menambah daftar beberapa kisah kelam yang terjadi pada dunia sepak bola di Indonesia Tragedi itu berawal ketika salah seorang The tewas di Kroyok ketika menyaksikan pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 September 2018 lalu. Saat kejadian, pemuda bernama Haringga tengah berada di pintu masuk stadion atau di sekitar area parkir. Secara mengejutkan, banyak penonton yang mengetahui bahwa Haringga berasal dari Jakarta dan ia langsung dikeroyok penonton lain. Meskipun sempat melarikan diri, namun tubuhnya berhasil ditarik kembali dan terus dianiaya. Setelah peristiwa memulikan itu, polisi mengamankan 10 orang, di mana 5 diantaranya sudah mengaku bersalah. Penganiayaan Haringga itu mendapat kecaman keras dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan ia menyebut bahwa pengeroyokan tersebut adalah sebuah tindakan biadab. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran tentang saksi FIFA terhadap Indonesia, salah satunya pembatalan status tuan rumah piala dunia U20 2023. Meski mengetahui hal tersebut, Presiden FIFA dan Presiden Jokowi tetap sepakat jika turnamen terbesar tersebut tetap akan berlangsung di Indonesia dan berjalan dengan baik. Namun sayangnya, pada 14 Maret 2023, Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat ke Kemenpora terkait keberatan atas kedatangan Timnas Israel di wilayahnya. Keputusan ini pun memicu gelombang penolakan dari tokoh dan instansi lain. Pada 23 Maret 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun ikut menyuarakan hal yang sama. Isu penolakan pun semakin memanas. respon situasi di Indonesia, terlebih penolakan gubernur lokasi penyelenggara, FIFA membatalkan drawing atau undian Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Bali 31 Maret 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertolak ke Doha, Swiss pada selasa malam 28 Maret 2023. Diutus Presiden Joko Widodo untuk melobi FIFA agar Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di Indonesia. Ya, Presiden Jokowi pun juga mengadakan konferensi pers yang menyatakan agar tidak mencampuradukkan olahraga dan politik. Namun ketika tanggal 29 Maret 2023 malam, FIFA secara resmi mengumumkan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan akan menunjuk negara lain untuk penggantinya. Meski FIFA tidak memberikan alasan jelas mengenai pembatalan status tuan rumah ini, tetapi penolakan terhadap kedatangan dan keikutsertaan timnas Israel menjadi dugaan kuat sebagai salah satu alasannya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.